Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama gue di sini. Tentunya masih bersama channel yang selalu memberikan kalian tips dan trik mengenai pola slot gacor hari ini. Buah slot gacor hari ini, situs slot gacor hari ini, dan bocoran slot gacor hari ini. Dan ngomong-ngomong tentang slot gacor, kayaknya gue punya satu rekomendasi situs buat kalian nih. Apalagi buat kalian para mamen-mamen sloter gue yang mampus wah wow, beneran gacor nih, bukan cuman katanya aja guys 2800-2500 oke okay. masih konek lagi gak sih anjay mantap banget kali gue, gue mendarat dengan sangat mulus guys oke okay. kita langsung naikin bed kita ya oke okay guys buat kalian yang udah bergabung jangan lupa dibantu like, comment share, dan subscribe dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya Biar nanti kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang nantinya bakal gue upload setiap hari Jadi jangan sampai kalian ketinggalan Nah jadi buat kalian yang penasaran nih sama situsnya Mending kalian stay tune aja di video gue sampai selesai Jangan di skip dulu ya sampai permainannya selesai Oke? Okay? Nah di sini tadi gue bermain dengan modal tuh cuma 20.000 ribu aja Tapi kalian bisa lihat sendiri Modal gua udah naik banyak banget juta ratus Itu berapa kali lipat sih dari modal gua guys Ini mau gua bilang biasa aja tapi gacor Mau bilang be aja tapi modal gua naik Ya kan? Jadi mending kalian nilai sendiri deh dari permainan gua gimana Oke okay? Untuk situsnya Ini adalah situs permain 138 yang lagi gua cobain ya Dan ternyata lumayan worth it buat kalian coba juga dan Pemain 138 ini termasuk situs yang masih baru ya, karena Pokoknya masih baru, dia baru launching kayak sekitar dua bulanan ya Oh my god, jadi mungkin masih seger-segernya nih Mungkin itu uh, salah satu faktor yang mungkin buat dia jadi gacor juga Tapi gue tahu persis yang gimana ya Yang pastinya gue gak dikenain multi kali 500, gokil banget sih Oke jadi buat kalian yang mau cobain juga situsnya Untuk linknya nanti bakal gua kasih dan taruh di description box Atau di kolom komentar paling atas Kalian sih cek aja di sana Nanti kalian pasti bakal nemu satu link Dan link itu bisa kalian akses untuk men mengakses Permen 138 Dan itu langsung ya, langsung terhubung dengan situsnya Oke, okay, ini kita lanjutkan lagi dengan putar-putar spin Tadi gue mulai permainannya dengan bet 1.200 Dan tadi baru aja pas saldonya naik Gue naikin jadi 2.400 Cenggul lah ya, nggak tau alu banget dan maksa ya Mungkin tadi pas modal gue ada 20.000 dengan bet 1.200 mungkin sedikit rada maksa Tapi dengan modal gue yang 1 juta lebih Dengan bet 2.400 itu biasa aja sih, pas lah ya Oke ini kita putar dulu spinnya sampai selesai nih siapa tahu di kita dikasih kejutan lagi sama kakek Zeusnya oke. Okay? Wih, di konek lagi, masih dikasih konek ya lumayan, walaupun tipis-tipis tapi lumayan banget daripada nggak kena sama sekali. 50.800 cakep. Oke, masih kita teruskan lagi. Oke okay, selesai guys, kita lanjutkan lagi dengan aktifin double change nya Lalu kita ambil turbo, oh my god Wow, turbo 20 kali nih, cakep, scatter dong ya oh, boy beneran dapet scatter dong Dan ini masih di bed 2400 ya, tapi memang dari awal gue belum pernah dapet scatter gratis Dan ini nih, kita dapet scatter gratisnya Oke, kita coba pantengin dulu guys Semoga aja profit nih, anjay Petir! Ayo dong, petirnya masa nggak keluar ini Cakep banget Aduh petirnya dong Tolong Aduh kali dua coy Aduh ngenes banget sih Udah baru dikasih petir Dikasihnya kali dua Tapi ya udahlah ya Cukup membanggakan juga Jadi kayaknya di ini kita bakal Udahin aja permainannya ya Karena buat gue udah cukup ngebuktin Kalau situs permain 138 nya Memang bener benar menghasilkan jadi silahkan banget nih buat kalian yang mau cobain situsnya langsung digaskan aja ya Untuk linknya udah gue jelasin tadi di description box Atau di kolom komentar paling atas Jadi buat kalian yang belum pernah, yang belum pernah cobain situsnya langsung digaskan aja ya Semoga kalian beruntung dan berhasil Oke? Okay? Sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya guys Tentunya gue bakal balik lagi dengan situs-situs yang lebih gacor Jadi jangan sampai kalian ketinggalan dan see you next video. Bye.